untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini langsung kita disuguhkan vitamin bahagia lewat vlog terbaru dari air Irfan, persahabat ya kita lihat aja nih di The Hacking Story baru saja di video ini video ini persahabat ya, tentang BBL aduh, masya Allah banget ya melihat senyum dari Abang Fatih membuat kita semakin semangat nih warga Konoha, masya Allah langsung disuguhkan langsung diberikan senyuman oleh Abang El mudah-mudahan Abang El selalu sehat ya dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin wow, Masya Allah banget momen ini pun dari kembali oleh akun Leslar Ada skursi, kita simak di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah si ganteng yang paling ngenin lucu banget ya Allah katanya tuh Masya Allah banget ya, memang lucu banget nih Abang El ini adalah kebanggaan dan penyemangat warga Konohani Luar biasa Dan berikutnya kita lihat persahabat masih di momen vlognya Irfan Hakim Ini saat menggendong Abang El Al-Fatihnya ini menangis Aduh nangis aja kiut banget ya Kata Irfan mah ini tentunya luar biasa Masya Allah Karena 100% murni dari asi ibunya Mudah-mudahan persahabat BBL ini menjadi anak yang cerdas Masya Allah banget ya Rizky Bilar banget nih jailnya habis ngeprank nangis Eh malah senyum katanya tuh kita lihat persahabat ya <todoh> Ternyata saat nangis BBL ini tersenyum persahabat Sambil melet-melet aduh emang Papa Rizky Bilar banget nih jailnya Masya Allah Mudah-mudahan juga persahabat semakin banyak doa dan Support yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus Mencintai keluarga Leslar Dan kita lihat juga bersama di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon Pastinya dari para sahabat Salah satunya Dari akun Farah 11 satu, satu Mengatakan, Abang El Kata Boril, sudah pinter acting Insya Allah, calon bintang Besar ya Abang El Amin mudah-mudahan persahabatnya doa baiknya diijabah semoga Leslar ini selalu bahagia terutama rumah tangga Leslie dan Bilar mudah-mudahan langgeng amin dan berikutnya bersama kita mampir ke akun Instagram Leslar Entertainment satu jam yang lalu ini memposting foto Bunda Leslie dan Papa Bilar saat iklan Stawfina wow udah berapa kali lihat Papa B dan Bunda Leslie di TV hari ini Maksudnya berkali-kali bersabat ya saat iklan di TV aja munculnya iklan Sofi Leslar. Kita simak di kalimat caption juga yang dituliskan. Stel TV siang-siang iklannya Leslar. Stel TV malam-malam bintang tamunya Leslar. Bahkan buka YouTube pun nontonnya channel Leslar Entertainment. Ini tandanya kamu udah Leslar akut dan butuh lebih banyak vitamin dari Lesti kejuaraan dan rizky Bilardo. Masya Allah banget ya. Ini betul sekali Adminya ini tahu banget ya Bahwa warga Konoha Ini memang setiap harinya Lebih tentunya Membutuhkan banyak sekali vitamin Dari Lesti dan Rizki Bilar Asyala banget ya Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid Untuk warga Konoha Selalu mensupport, mendukung yang terbaik Buat Papa Bilar Dan Bunda Lesti Kejora dan kita juga salpok dengan kalimat komentar yang diberikan salah satunya dari akun apartemen Bintaro, Unscore Buat Dede, mengatakan di kolom komentar. Kok tahu Min, bolak-balik IG, Youtube, TikTok yang dicari Leslar lagi, Leslar lagi, aku kan capek Min, udah mau 2 tahun kena sindrom Leslar, sampai gak tahu gimana cara berhentinya. Tolong aku kecanduan kamu ah oh, Allah banget ya <gif> Ini salah satu bukti nih Bahwa fans Leslar memang luar biasa Persahabatnya dukungannya Support dan doanya Mudah-mudahan tetap konsisten Persahabatnya selalu mendoakan Yang terbaik buat Lesti dan Bilar Berikutnya juga persahabat kita Keunggahan Bang Zenzi gas pribadinya mengunggah postingan foto Abang El Walaupun separuh ini tentunya membuat kita seneng dan bahagia pastinya Dan kita juga salvo dengan kalimat yang diposting oleh Kak Zenzi Om Tante, pada nyariin aku ya Aku soalnya pemalu kayak Om Zenzi Aduh, mulai lagi nih para ya Om Renzi Lanzuarni Mudah-mudahan Tentunya ada kejutan dan kabar baik dari Kak Zenzi Mengenai idola kesengan kita Sepertinya sih, buat baju lebaran nih Untuk Lensler family, Masya Allah banget ya Kita masih menunggu cedukan dan kabar terbaru berikutnya Pastinya di malam hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate, dan terhangat selanjutnya